Nah, perlu kamu ketahui bahwa doif soheh hasan itu istilah berkaitan dengan rawi-rawi, dengan sanat murah berkaitan dengan nasnya hadis kadang-kadang wah hadis itu karena dia menganggap bahwa hadis ini lemah secara materi, secara nasnya, secara teksnya bukan. Karena hadis itu kayak mau tak kandakno itu kok kowe saka gurumu, saka iki, saka iki, saka iki saka siapa. Ini orang yang membawa hadis sampai anjing Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus teruji kejujurannya, teruji ingatannya, teruji opo kredibilitasnya caranya. Nah itu patroan apa? Imam Bukhari nggawe patokan Dewi. Nanti Imam yang lain bikin patoan sendiri. Sing paling ketat itu patroan Imam Bukhari. Mulane hadis-hadis Imam Bukhari disebut As-Sahul kutub Ba'dal Qur'an Habisi Quran khat. Kitab yang paling sohkah itu Kitabnya Imam Bukhari Merkuk, Ketat sekali aturan Siapa pembawa hadis yang bisa dipercaya Itu kriterianya sangat ketat Sangat ketat Bukan hanya apalane kudu cemerlang Kejujuran bisa dipercaya itu lute. sampai kepada akhlaknya. Di sisi takno, Imam Bukhari itu berkilo-kilo meter mendatangi orang yang kabarin duit hadis. Walaupun tekun, daerah wong kuwi takok sing sering Fulan Pulan sing diditingi wong-wong itu, nengkada ana pulan ya lage dulanan manuk doro. Cengkelak balik orang sidoh, saya sorai isa aku nampo hadis sok wong sing dulanan manuk doro. Aisyah, so. dini mesti gak serius nini. Oke okay, ini tulan. Sekali tempo ngono neng ketemu wong-wongnya ketemu itu ke arah kiblat itu ke arah kiblat cengkelak, Imam Bukhari gak gelap nombong undi ini gak menghormati kekiblat pemenih menghormati dawe kanjeng rasul serangan telaku sedemikian ketatnya itu untuk menerima itu.